Paling aku sayangi Dulu kau memang yang paling aku banggakan Tapi semua telah kembali berharap semuanya akan terulang lagi tapi semua telah berubah tapi semua telah Sudah lupakan saja cerita kita Berakhirlah sudah Jangan kau ingat lagi Kita akhiri saja cerita kita bersama Mintaku kembali, berharap semuanya kan terulanglah. Telah berbeda, dan tak lagi sama, sudah lupa kencang.